Jika lu bakal lahir pondok pesantren, diduga ketika nama Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur Meski pada waktu itu belum disebut dengan pesantren Tetapi bisa dikatakan kalau yang didakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia Dan ngomongin tentang pesantren, berikut ada 5 pondok pesantren tertua di Indonesia Pertama, Pondok Pesantren Al-Khafi Somalangu, Kebumen. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1475. Pendirinya adalah Syekh Asy'id Abdul Khafi Al-Hasani dari Hadramaut, Yaman. Bukti pendirian pesantren terdapat pada prasas di Batu Sambrut Siberia atau Emerald Facet berbobot 9 kg di dalam masjid pondok tersebut. Pesandaran ini menjadi bukti penyebaran Islam yang sudah ada sejak zaman Prabu Brawijaya, 1447-1451. Nomor 2 Pondok Pesantren Luhur Dondong, Semarang. Layanan Perpustakaan Digital UIN Wadisoengok Semarang menyatakan Pondok Pesantren ini sebagai yang terdua di Jawa Tengah. Salah satu santrinya Kyai Haji Ihsan bin Mukhtar mendirikan Pesantren Al islah Situs pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Mesir menyatakan Pondok Pesantren ini didirikan Kiai Savi Pijoronegoro pada tahun 1609 yaitu tersebut adalah salah satu komandan pasukan Sultan Agung saat menyerbu Batavia. Nomor 3. Pondok Pesantren satu Tulak Sampang pesantrenya sudah melayani masyarakat selama tiga abad ini berdiri pada tahun 1702 dikutip dari situsnya, pendirian ponpes ini berasal dari kisah babat tanah prajan yang dilakukan kiai abdul alam sang kiai yang bernama asli Pangratoh bumi, diperintah gurunya untuk berdakwah di timur utara kota sampang yaitu desa panyajen wilayah itu kini menjadi desa prajan, kecamatan camplong saat ini, PONPES juga menyediakan layanan pendidikan formal bagi masyarakat Nomor 4, Pondok Pesantren Bapak Kanci Waringin Dikutip dari website PCNU Kabupaten Cirebon Pondok Pesantren Babakan Ciwaringing berdiri pada tahun 1705. Pondok ini didirikan Ki Jatira yang merupakan Kyai berdarah Mataram. Nama asli Ki adalah Sheikh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kacen, kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Ki memilih wilayah Babakan saat itu merupakan padukuhan kecil di Kabupaten Cirebon Barat Daya. Kehadiran ponpes diharapkan bisa mengubah kehidupan masyarakat miskin serta menyebarkan Islam. Nomor 5. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Pondok Pesantren Sidokiri adalah lembaga pendidikan salaf yang fokus pada pembakalan akidah, syariah, dan ahlak. Dikutip dari situsnya, ponpes didirikan Syed Sulaiman pada tahun 1745 Masehi atau 1158 Hijriah. Syed Sulaiman adalah keturunan Rasulullah SAW dari marga Sa'iban. Sidogiri awalnya adalah hutan perantara yang banyak dihuni hewan buas sehingga tidak dicamak manusia. Pembukaan lahan menjadi ponpes dilakukan selama 40 hari. Ponpes Kiri masih melayani masyarakat hingga kini di bidang pendidikan Dan itulah lima pondok pesantren tertua di Indonesia Jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyebutan nama Ponpes ataupun Kiai Pendirinya kami, Ombos dan Segenap Dewan Direksi Mohon maaf dan pamit undur diri. See you next time. Terima kasih.